Apakah GBP USD akan terus bergerak bullish? Secara umum, bias harian pergerakan GBP USD terlihat berada dalam kondisi bullish rebound dan jika diperhatikan harga sedang mencoba melakukan fase koreksi. Jika pergerakan GBP USD bergerak ke bawah dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 1,32405 sampai 1,32197 juga indikator ADX bergerak ke atas maka ada potensi harga akan menyentuh area 1.32983 Sebaliknya waspadai jika harga GBP US diterus bergerak ke bawah dan menembus level 1.32197 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1.31895. Sekian analisa forex untuk tanggal 13 Desember tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081